Beda banget kesannya habis nangis sama habis ketawa. Makanya ketawanya jangan kebanyakan. Nabi mengatakan kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa. Boleh ketawa, tapi sedikit dan banyak menangis. Makanya kalau teman-teman uh, belajar, saya juga lagi belajar nih. Lagi galau nangis. Nggak apa-apa, nangisnya tapi bukan karena masalah itu. Karena ya Allah, uh, ingat dosa-dosa, ingat akhirat.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 Uh, nangis lebih banyak minimal 50-50 deh